Welcome to Minecraft 100 days Dan hari ini adalah day ke sebelas kami Dan hari ini aku bawa temanku Yang bernama Ulexi Ya, yeah, itu dia Tanpa basa basi, jom kita mulai story-nya ya yeah. Oi, sudah, sudah, sudah, sudah sudah Kau ni gaduh aja kau ni ya <tantan> Mau aku tapuk apa di hari ke-11 aku berfokus untuk menggrinding makanan, kayu ataupun sebarang barang-barang yang gua pulukan lah Dan juga gua berfokus untuk membuat rumah tingkat ketiga untuk koleksi lah ya? Kerana kita tak mau berkongsi bilik itu Ya, tahu taulah kalian apa yang kalian pikirin setelah menghabiskan banyak waktu untuk mencari resurs akhirnya gua bisa tidur dengan nyenyak dan kesediakan harinya aku bermula untuk membuat rumah tiga tingkat welcome to day 12 dan hari ini aku akan membuat rumahku rumah kawanku dan yah ini aja sih yang mau gua bilang. Ya, tuntung sajalah guys. Dan ada satu peringatan ya guys. Gua di sini mainnya agak lama gitu. Ya jadi gua speed up gitu. Ya agak membazir waktu gitu. Oke. Okay. Wow, I didn't expect that Oh, I need glass Glass, glass, glass. Ah uh, ini glass. Oh, there's no glass. Just five. Okay then, I just need to to find some glasses. Yeah, no glasses, but glass. Yeah. <tik> Akhirnya siap juga Dan di sini gue mau mengalihkan barangnya guys Bentar guys Oke okay, saya sudah mengalihkan barangnya Dan ya kita tinggal panggil teman kita saja ya guys Untuk tidur gitu Gue kalian masuk sini Udah malam nih tidur kau mau lanjutin di, di next vlog. Okey. Welcome today. Ya, yeah, testing guys. Dan hari ini aku akan mem memperluaskan padiku ya yeah, biar dapat bread and kuat. Ke kuat sih tapi yang banyak gitulah. Ngomong apa sih aku ni? Dan ya yeah. Gua sebenarnya malas sih mau farming makanan Jadi ya gua makan bread aja udah cukup gitu ya kan ya Gak menjelajah jauh lah gitu Di D14 dan D15 sih gak ada yang spesial gitu ya kan Jadi ya gak ada spesial sih Jadi ya gua skip aja gitu Ya kalau kalian, kalian mau mau lihat pun gak ada apa-apa sih gua, gua, gua cuma farming Ya D14 tuh tadi malam itu ya bunuh monster aja sih Jadi ya skip ke D16 ya guys Welcome to Day 16 dan hari ni aku hanya mancing saja guys. Ya. Yeah. Cuma mancing aja sampai malam. Rada boring. Rada boring. Dah Malas gue deh. Ya, gue langsung tidur aja dan Ya, di 17 belas. Yup. Di di tujuh sih gue kebanyakannya mati dan iya gue di sini kumpul batu ya. Karena gue pikir-pikirin tu untuk membuat suatu tempat yang kalian bakalan tahulah nanti. Ya. Dan sini gue tidur lagi. Sambung Delhi 18 di Della 18, temanku menyarankanku untuk membuat kandang lembu dan ya, gua di sini membuat kandang lembu kerana temanku bilang kalau bikin itu susah-susah dan bukan susah ya, tapi ya lama menunggunya. Jadi ya, gue sini mengumpul sebanyak mana yang gua bisa dan ya kita mengakhiri Della 18 kita. Jadi di 19 si, gue sini gelut sama teman gua kena ya gaduh lah guys Siapa yang punya kesapinya jadi <laughs> Gak ada yang specialnya, gue hanya Hanya menunggu aja sampai di 20 untuk menghadiri part keduanya Jom Udahlah boy, tidur jom Udah malam ni Oke, okay. Dan hari ni hari ke 20 dan ya yeah, seperti yang gue bilang Gue akan mengakhiri part keduanya yeah. Thank you so much for watching And see you guys On the next day Nggak risau kok Di 2.1 nya Bakalan mungkin menarik kok gitu. Ya yeah. Bye bye